Halo yeah. kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi. Baru Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyoba install custom belum Nusantara Project R11 di Redmi Note 5 Pro. Dan ini kita masuk terwep dulu dengan menekan tombol atas power. Dan, dan masuk terwepnya udah bisa dilihat. Oke, kita dulu. Pertama yang kita lakukan adalah nge Di sini saya udah masuk roomnya di OTG. Oke kita wipe dulu Cucet data internal strong katanya nggak usah dulu atau uh, yang komen semalam bisa masuk enkripsi kalau internal strong di wipe juga Sudah selesai kita wipe sekarang selanjutnya kita install Costume room ya ya kita akan koteg botik wow, aja bisa rupanya hmm, mungkin masalah setelah install muih 12 malam, jadi kita masukkan datanya lewat sd card aja dulu Kita rekan saya buka sd cardnya oke ini sd cardnya saya masuki sekarang kita tinggal install aja melalui sd card kita rekan ke micro sd card kita oke okay kan Nah ini data-data istikart -data saya dulu bisa terbaca Sekarang kita cari roomnya Itu kalau nggak salah di data Ini dia Nosan Tara project Tarap Project 2.7 ya R11 Ini masih baru banget udah selesai masangnya karena ini versi panila jadi kita perlu install Google aplikasi lagi Oke cari dulu ini ada Niki yang untuk Android 11 ya niki Gaps. kita tunggu bentar Oke okay, Untuk selanjutnya, karena saya pingin root, jadi kita bakal install magic saja yang 2.4 ini. Nggak apa-apa, nanti kita install lagi update-nya. Mantap jiwa udah selesai tinggal kita reboot aja Dan nunggu HP nya hidup Kita bakal coba cepat hp videonya Oke HP nya ada hidup dan ini keren banget sih wallpapernya yang merah-merah gitu dengan regen inspect ya kurang ngerti apa artinya oke di aplikasi bawaannya pun gak ada yang spesial ya kayak biasa semua ini ada aplikasi yang baru sama sekali oke kita bakal coba aja langsung dari bootingnya kira-kira berapa menit ya untuk hidup Oke okay, di sini kita bisa lihat animasinya itu masih pakai yang lama. Masih kayak Android 11 yang lama yang versi 2.3 2.3 kalau nggak salah itu. 3.4 detik tick main juga sih. sebuah oh, custom room. Or yang ada punya selanjutnya kita lihat menunya ya pertama kita lihat Magic magicsnya dulu ini tadi barusan saya update udah naik ke 22 yang tadi kan 21 masih diinstal oke nanti aja itu kayaknya bakal sampai 24 itu versi 24 dan ini kameranya saya pikir tadi itu google pixel kamera rupanya ini mi kamera ya kamera setibawannya kita lihat versinya oh, Nah, di sini versi 2.0. Kenapa pada kurung duanya di situ? Oke, versinya 2.0 tetap. Oke, yang paling keren itu sebenarnya ini di menunya. Mantap banget tampilan steamnya ini. Dan di sini ada fitur Security app, aplikasi Locker. Jadi kita bisa mengunci aplikasi dari sini tanpa perlu download lagi aplikasi pihak ketiga. Ya kalau di Xiaomi sih di Red di Mui, biasanya ada. Oke kita lihat dulu menu di sini ada yang baru apa enggak? Oke yang baru kayaknya cuma Nusantara Wing ini ini tema nah, penganturan tema ini jenis RBG isin ini, ini. ini tuh apa ya kita ganti coba kamera Oh jadi semuanya bakal jadi merah kita ganti masuk ekonnya ya bagus sih bisa mengganti-ganti sendiri ekon nya itu Oke okay, kone konek-konek lain cuman bisa diapai nggak bisa ditambah ya Oke okay, cuman bisa diganti sesuai yang ada di situ aja ini Status tes luar model tinggi dan ini apa kenapa nggak ada yang dicentang ya ini dicentang saya dicentang ya bisa dicentang dua-dua seharusnya satu aja Mungkin masih ngebug Oke okay, yang lain pengaturannya lah ya Ya kayak gitu Kita indubi dulu traffic indikator sama baterainya dulu Bentar kita lihat ya Sorry kalau agak ribut Patil noko-noko nah, Kita mencuri dulu baterainya sensasinya ada itu dia sudah nampak 89 persen baterainya Oke disini navigator bar nggak bisa diganti gitu tema navigatornya sistem navigator nah ini cuman pengaturan gestur atau navigator ini format nih nah cuman bina tempat enggak ada temanya ya kita balikkan lagi yang betul nggak ada temanya navigatornya sekarang kita coba lihat dulu ini storage baterai 89% saya lihat about phone nya weh tampilnya cukup keren disini nah, masih ada IP address coba so, kita lihat klik gini guys cuman gitu lah nggak ada tambahan lagi ini Android sebelahnya nya nah, apa itu faster again again maksudnya apa sih ok number nah itu kenapa oh itu security update oh, karena enggak ada apa ya browser jadi langsung error dia kena bingung bukanya kemana ini versi kernel terus enggak ada lagi bentar ini buka apanya developer dimana sistem developernya okay, Oh ini bisa dibuka di number ini nggak bisa juga diklik ini, ini biasa Android sebelumnya itu mana ya sistem developernya kok nggak ada biasanya kan di build number ini diklaim ini enggak mau. Oke, saya cari dulu ya biar nggak terlalu lama videonya. Dan akhirnya ketemu juga. rupanya dia di paling bawah itu ada tentang ponsel di situ. Dan di sini ada build number-nya yang bisa diklik. Banyak lima, lagi, lima kali baru ngelopi option-nya. Option developer-nya. Lihat, di sini RAM-nya temakan 1,6. Oh ya, ini kita coba aja sekalian OTG ya. Soalnya di webnya kan nggak bisa terbaca tuh. OTG nya dengan terbaca, oke kita akan cobaan tutunya berikutnya. Sekarang kita bakal cobaan tutunya aja. dan kita bakal skip aja langsung karena ini video udah terlalu lama oke okay, ternyata kurang memuaskan dia turun ya yang hari itu sampai 150.000 ini masih 147 berarti kurang 3000 oke okay, sekarang kita coba antutunya kayak mana dan kita skip aja dengan langsung menampakkan hasilnya setelah 15 menitnya oke okay, di sini bisa kita lihat setelah 15 menit pengujian rolling yang ada trolling dan cukup, ya cukup bagus sih dan disini suhunya cukup dingin, gak kayak yang lain dan sampai 42 derajat celcius saja sementara kalau baterai kita bisa lihat yang tadi 86, sekarang tinggal 75 cukup hemat untuk baterainya enggak terlalu boros, bisa kita pakai apa gitu, aplikasi, nyobaan antutu atau ini aja cukup rolling, langsung nyutup banyak Oke okay, selanjutnya kita coba aja main game so you Berikutnya kita coba PUBG dan disini ya dapat smooth hike di awal tapi bisa dinaikkan ke hike Oke, setengah setingan standar sih dan enggak ada 90 fps, smooth 90 fps ya kalau apa sih lumayan di in game sendiri kita bakal coba ini kayaknya enggak ada terlalu yang patah-patah banget masih worth it lah untuk so, pubg ini apa kostum room dan masih bisa dimainkan dengan enak tapi disini saya kurang nyaman mainnya so no, it. no, it. itu terakhir kita cek dulu baterainya setelah tadi main pubg main spongebob tinggal 66% dari 70 berapa tadi itu kelewatan pula oh, bukan, bukan, ini Oke, ini baterainya 66% kita lihat nah, ini kok ada yang aneh ya baterai kapasitenya cuman 287 eh 2087 sih tuh 4000 juga itu paling tidak si 398 3980 apa persen dan ini tadi pubg-nya selama 15 menit dan Spongebob 7 menit menghabiskan baterai tinggal 60% dari 73 Oke okay, inilah postum rumnya ya Nusantara Project l 11 saya sini enak tuh yang nyari dingin aja daripada nyari sih ya, jadi bingung sih maksudnya untuk nyari dingin atau nyari room stabil kayaknya ini bagus kostum roomnya tak terlalu cepat panas dan berarti juga enggak terlalu boros udah kalau kamu berminat silahkan pasang sendiri terima kasih bye bye